Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Ngaos Ngaji obrolan zaman sekarang Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kembali bersama saya Hasan Mawardi Kita Berbincang tentang Tema-tema sehari-hari Dan Pada sesi ini Saya akan mengangkat tema Tentang doa Teman-teman sahabat-sahabat ngaos yang dirahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita terkadang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sekian lama, sekian banyak, hampir setiap hari, dalam setiap sholat kita, kita memohon sesuatu kepada Allah. Dan ternyata ada doa yang dikabulkan dan sebagian tidak dikabulkan. Kenapa? Ada doa-doa kita yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukankah Allah menyuruh kita berdoa? uduni lakum." Ya, Allah menyuruh kita berdoa, berdoalah kalian kepadaku dan kemudian Allah juga berjanji akan mengabulkan doa-doa kita. Astajib lakum. Bukankah Allah dalam ayat yang lain berfirman? Bahwa Allah itu mian Tidak pernah mengingkari janjinya Dan salah satu janji Allah adalah Akan mengabulkan doa kita Ketika kita berdoa kepadanya Tapi kenyataan Berapa banyak permohonan kita Proposal kita Yang tidak jadi-jadi sampai sekarang Kenapa teman-teman, sahabat-sahabat bisa terjadi seperti itu Perlu kita sadari bahwa Terkadang kita menginginkan sesuatu Karena kita menganggap itu baik bagi kita Dan kita menolak sesuatu karena kita menganggap itu tidak baik bagi kita Kita secara sadar atau tidak sadar kemungkinan banyak tidak sadarnya mendefinisikan sesuatu itu baik atau buruk dikaitkan dengan kepentingan kita kalau mendukung kepentingan kita itu adalah baik kalau tidak itu adalah buruk ini tentu tidak bisa demikian ketika kita menilai sesuatu apalagi dasar permohonan kita itu adalah sebuah dugaan. Kita menduga ini adalah baik. Tapi kita tidak tahu secara persis, pasti bahwa itu adalah baik bagi kita. Kita mungkin pernah menginginkan sesuatu. Atau pernah kita menginginkan menikah dengan seseorang. Siang hari kita berdoa agar dia menjadi jodoh kita. Agar saya bisa nikah dengan dia. Tapi di kemudian hari, juga banyak terjadi berbagai hal yang di luar prediksi kita dan kita tidak sedikit mengucapkan syukur, Alhamdulillah, karena Allah tidak mengabulkan beberapa permintaan kita. Mungkin sahabat-sahabat, Enggaus pernah mengalami kondisi seperti ini, merasa bersyukur karena beberapa keinginan yang udah kita ngotot memintanya beberapa waktu yang lalu, mungkin 2-3 tahun yang lalu ya. Dan sekarang bersyukur tidak jadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah ketika kita berdoa yang terbaik kita bisa mengajukan kebutuhan kita yang menurut kita baik. Namun akhirilah, dalam setiap doa kita dengan ungkapan "jika itu baik bagiku, ya Allah, segerakanlah, kabulkanlah, namun jika itu tidak baik bagiku, maka gantilah dengan yang lebih baik." Sahabat-sahabat Ngaos. ngaji obrolan zaman sekarang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa itu ada prosedurnya doa ada SOP nya dan ketika SOP doa ini tidak kita lakukan maka sangat wajar ketika doa doa kita sebagian ditolak dan sebagian diterima doa sejatinya adalah sebuah permohonan, sebuah proposal ketika kita mengajukan sebuah permohonan bantuan modal ke bank tertentu bank itu punya SOP punya aturan main punya tata tertib yang harus kita penuhi ketika kita datang ke bank tersebut dan ternyata berkas-berkas yang diminta oleh bank itu tidak kita lengkapi lalu kita ditolak oleh bank itu janganlah marah sangat wajar Permohonan kita ditolak karena berkas-berkasnya tidak lengkap. Demikian juga ketika kita mengajukan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala harus dilengkapi dulu berbagai syarat-syarat dikabulkannya sebuah doa. Di antaranya adalah keyakinan yang kuat bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengabulkan doa. Kita dalam kehidupan sehari-hari terkadang mengalami kalau kita yakin orang itu bisa membantu kebutuhan kita, kita akan serius. Tapi ketika kita tidak terlalu yakin bahkan sebaliknya tidak yakin orang itu bisa membantu kita, mungkin ketika kita menyampaikannya kita juga dengan penyampaian e, ala kadarnya atau penyampaian yang tidak serius. Ketika seseorang tidak begitu yakin dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengabulkan doa Maka dia tidak mungkin akan bisa berdoa dengan sangat serius Dalam berbagai riwayat Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya Menyampaikan ada waktu-waktu istijabatun doa Asar setelah sholat antara maghrib dan isya Sepertiga malam terakhir ketika kita melakukan sholat malam. Itu di antara waktu-waktu yang dikabulkan ketika seseorang berdoa. Selain bulan Rojab, bulan Sa'ban, bulan Muharram khususnya pada malam Layatul Qadar. Dan malam Idil Adha Idil Fitri. Itu di antara waktu-waktu yang sangat dianjurkan kita berdoa. Selain itu juga. Berbagai riwayat menyebutkan ada beberapa tempat khusus yang punya keutamaan dan orang yang berdoa di tempat itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ini diantara SOP yang harus kita lakukan dalam berdoa. Perhatikan waktu. Dan perhatikan tempat Juga kesiapan diri kita ketika doa itu dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala Terkadang secara tidak sadar oleh kita Diperlakukan seperti budak Anak kecil ketika meminta kepada orang tuanya sesuatu Dia akan maksa, dia akan merengek dan ketika orang tuanya tidak mengabulkan dengan berbagai pertimbangan, karena sesuatu yang diminta oleh anaknya itu berbahaya, anak itu tidak bisa menerima keputusan orang tuanya. Dia marah. Terkadang, sahabat-sahabat, ngaos -sahabat, ngaji obrolan zaman sekarang, kita terkadang berperilaku bersikap seperti anak kecil. Ketika permohonan kita tidak dikabulkan oleh Allah, kita ngambek, kita marah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa kita sadari siapa sebetulnya yang berposisi sebagai hamba dan siapa yang berposisi sebagai Tuhan. Dalam kenyataannya terkadang terbalik, kita yang nyuruh Tuhan. Dan Tuhan kita jadikan seperti budak yang harus menyelesaikan semua urusan-urusan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah jin yang ada di dalam lampu Aladin. Yang ketika digosok-gosok, jin itu akan keluar dan menyelesaikan, mengabulkan semua permintaan kita. Allah tidak demikian. Allah menurunkan sebuah hukum yang bernama hukum sebab akibat dan doa kita salah satu SOP-nya harus mengikuti hukum sebab dan akibat mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya sendiri sesi ini kita akhiri dan bagi sahabat-sahabat yang belum like dan subscribe silahkan like dan subscribe jika Tema ini dan tema-tema di sesi yang lain bermanfaat bagi kawan-kawan yang lain. Silahkan share. Kita berbagi manfaat kepada orang lain sebanyak-banyaknya. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa'ullahu'l-mu'afiq ila akhwami wassalamu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.